Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedolor dari Mang Dayat. Poten kali ini Mang Dayat nampi cerita perjuangan mempromosi ke wisata Sungai Musi kita di mahasiswa se Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiati Arangtasiani dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Jirami Sapriani ini saya dari Universitas Bogor Muhammad Suhardi Harudi dari Universitas Purwana Trakat. Muhammad Taufikusro. Dari Universitas STKIP Alikmah Surabaya Nama saya Jonathan Nandor Pondol Ketanjung Dari Universitas Negeri Semarang Nama saya Devitri Januarty Saya dari Universitas Pajajaran Nama saya Kadika Andriyana Saya berasal dari UPN Veteran Jawa Timur Saya Andini Rahimadina Dari Universitas Mertumbuhan Ajaan Saya di Lopoto LC Dari Universitas Negeri Malang Bahasa Ramadan Satria Dalam Bidang, Asal dari Universitas Timur Nama saya Sadisa Arfiadah Sarka Saya dari Universitas Kuningan Nama saya Peri Hidayat Saya berasal dari... Alhamdulillah jelajah Musi Barang dengan Universitas Sriwijaya Menghadirkan puluhan mahasiswa dari seluruh Indonesia Untuk melok tur wisata jelajah Musi tak ya, mana perjalanan kami? Sebelum kita lanjut Jangan lupa Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mangdayat doa ke Semoga seluruh penonton Mangdayat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercapai segala hajat wong Palembang ada di paku Syre Adi Junjung. Ya, sebagai penyelenggara wisata Jelajah Busi, barang Universitas Sriwijaya memperkenalkan kepada mahasiswa pertukaran pelajar Modul Nusantara yang berasal dari berbagai universitas seluruh Indonesia. Harapannya dengan diadakannya perjalanan yang melibatkan mahasiswa atau generasi muda dari seluruh Indonesia ini pacak memperkenalkan potensi wisata yang ada di Palembang. Apalagi didampingi oleh dosen Universitas Sriwijaya Dr. Dedi Iwanto dan juga sejarawan kota Palembang kakanda Kemas Panji yang buat narasi dalam perjalanan ini makin keren. Nah jadi sistem pertahanannya menggunakan sistem alam. Betul. Yang terjadi di zaman kesultanan Palembang. Yang kita ajak menjelajahi sungi ini adalah anak muda mahasiswa. Mahasiswa ini umumnya dekat dengan media sosial dan terbiasa dengan buat konten. Apalagi mereka ini berasal dari luar Palembang. Insyaallah. Potensi wisata dan budaya Sungi Musi ini bisa terpublis di seluruh Indonesia. Tinggal kita bayar sebagai tuan rumah, pacak lebih memperhati ke lingkungan kita, budaya bersih, keramahan dengan wisatawan, dan yang pasti, samo samu bisa kita buat Palembang ini kota yang nyaman dan aman untuk kunjungan. <tuk> <tuk> Perjalanan wisata Jelajah Musi ini make armada transportasi perahu ketek yang dilengkapi dengan life jacket pastinya sebagai standar keselamatan dari para wisatawan. Perjalanan ini make perahu ketek sebagai bentuk simbol masa lampau yang make perahu ketek tradisional mendayung di Sungai Musi dalam aktivitasnya sehari-hari. Selain itu sebagai bentuk penyelamatan profesi taksi ketek yang mulai terancam punah di Karnoke mulai ditinggal ke masyarakat yang lebih membele make transportasi darat. Dengan adanya wisata sungi yang melibat ke taksi ketek diharap ke mempertahankan mempertahan ke taksi ketek ini biar tidak melok jejak dari pasar terapung yang saat ini sudah dakati lagi di Sungai Musi. Perjalanan Jelajah Musi dimulai dari kedai makanan pingin Dapur Cinta yang ada di 13 hulu Saat datang, mahasiswa modul Nusantara langsung dinjau makan pepek. Sebagai hidangan pembuka, pengenalan kuliner kota Palembang, yang selanjutnya perjalanan pertama menuju Pulau Kemaruh. Di sini dengan dipandu oleh sejarawan Kemas Ari Panji menarasi ke sejarah Pulau Kemaruh, Mulai dari Pulau Kumaro di masa Sriwijaya, di masa Kesultanan, sampai di masa Kemerdekaan. Selain punya sejarah yang panjang, sebagai objek wisata yang bernuansa etnis Tionghoa, Pulau Kumaro juga punya legenda kisah cinta Tan Bun An, dan Siti Patimah yang jadi kisah awal muasal Pulau Kumaro. Perjalanan kedua dilanjutkan menuju Kampung Arab Al-Munawar. Kunjungan ke Kampung Arab Al-Munawar untuk mewakili objek wisata bernuansa Arab. Mahasiswa Modul Nusantara, Pacak Nyingo, Mak Mano, kemajemukan masyarakat Palembang dari berbagai etnis, diantaranya ada Arab yang punya peran dalam sejarah Palembang, bahkan sejarah nasional. Bahwa sebagian masyarakat keturunan Arab di Indonesia, sebagian besar berasal dari Palembang. dikunjungi ialah Rumah Limas Cek mas yang mewakili etnis Palembang. Rumah Limas Cek mas ini hampir berusia 150 tahun dengan ornamen yang masih terjago khas ke Kemegahan interior Rumah Limas Cek mas ini buat pekunjung tercengang dengan kemewahan seolah kita ngerasa ada di masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Selanjutnya tujuan perjalanan terakhir adalah ke rumah Baba Ong Buncin. Ya, itu rumah yang sudah berusia 300 tahun lebih. Kalau yang ini perannya saudagar zaman dulu mengecebece. Jadi, rumah ini punya catatan sejarah sebagai saudagar, sebagai mitra dagang sejak masa Kesultanan Palembang. 2 2022. Ayo ke sana bersama-sama. Cek langkahmu ke sini menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Perkenalkan nama saya Febriyan saya dari Universitas Hairun, Kota Takmatya, Maluku Utara. Kesan saya mengikuti modul Nusantara kali ini, yang pertama saya sangat excited, karena uh, kita berada di Palembang, yang dimana Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Selain itu, uh, kita juga menjelajahi Sungai Musi, yang dimana uh, termasuk sungai terlebar juga dan kita juga pergi ke Pulau Kemaro dan uh, rumah khas Palembang. Yang mana saya sangat excited dengan sungai di sini karena di daerah saya tidak uh, jarang ada sungai seperti ini. Jadi ini merupakan uh, pengalaman perdana yang mungkin sangat berkesan apabila saya balik ke daerah asas lain nanti. Nama saya Devi Pridanuarti, saya dari Universitas Pajajaran. Jalanan dari uh, tempat tadi ke uh, mengelilingi sungai Musi menurut saya sangat menyenangkan apalagi sama teman-teman kelompok Modul Nusantara dari PNM Universitas Indonesia ya. Uh, Sebenarnya agak pusing, ya, cuman uh, ini bukan kali pertama saya naik perahu kayak gini. Uh, Teru dan juga karena sungai Musi ini besar Jadi um, Apalagi tadi terombang-ambing sama ombaknya Itu kayak wah gitu Sangat hektik lah ya ada teman-teman uh, Terus kemudian bisa foto bareng juga Terus di Mengenal sejarah dari Palembang terus sungai Musi itu sendiri dan Jadi uh, sangat seru Terlahir di sini Ayolah sobat semua langkah demikianlah video Bang Dayat mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada salah-salah kato, baik dari narasi ataupun video Bang Dayat mohon maaf kepada Allah Bang mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh